movementnya entah ini pakai apa ya ditulisannya Seiko Time Corp tapi aduh ini sama sekali bukan Seiko ya Well hello everyone welcome back on Max Watch Channel dan kali ini aku mau membahas yang sebetulnya gue sempat geleng-geleng ya karena ini baru hot-hotnya loh belum juga genap 3 bulan ya Masih hot-hot Masih ada yang berebut Masih ada yang berantem gara-gara ini Dan ternyata udah muncul palsunya Gila ya Oke Kalian kira-kira udah bisa duga belum Apa yang aku mau bahas Asli palsunya Oke langsung aja ya Daripada menduga-duga langsung aja Ini dia Nah merek yang satu ini Kalian pasti udah tahu kan Seiko dan feiko Seiko Genuine sama feiko alias Fake Seiko Oke langsung aja nggak usah pakai basa-basi lagi Yang ini dulu yang bakal aku bahas You know what? You won't believe it Nih boxnya lagi-lagi pakai rugos beginian nih Fontnya aja udah salah Sok-soan Dan sebetulnya ini jauh sih Jauh banget Oke, okay. bisa tebak nggak kira-kira ini yang apa? Buat kalian pasti udah tahu kan, box seiko nggak mungkin ngeluarin yang kayak gini. Biar kata yang plastik sekalipun nggak akan yang kayak gini nih, nggak ada. Ini kayu loh, padahal solid lagi. Nih, langsung gue buka aja ya, Jreng. Nah, lo lihat sendiri dah, ini barang. Masih hot, bener benar masih panas, masih banyak yang berebut, masih banyak yang uber. Nih, tapi tenang aja sih, walaupun sekilas kelihatan mirip, beda banget kok. Aku aja berhubung, berhubung tahu ya, waktu pertama kali tahu, sekali lihat aja udah kayak nggak ngomongnya nggak wow ya, cuman wownya cuman kila. Ini baru hot, udah keluar aja nih feikonya. Cuman, wownya hanya sebatas itu. Tapi, kalau untuk dari segi uh, build quality, bla bla bla, sih, mm, gue nggak impress. Ya, langsung aja ya, langsung bahas nih. Mm. Mm. Mm. Boxnya ini keren, loh. Kalau polos, ya, oke. Okay. Nah, ini dia. Ini adalah Seiko Brian May. Atau mungkin kalau kode aslinya nih SRPE83 ya. Oke. Okay. Ini yang palsu. Eh cukup lumayan sih. Dan memang kalau yang baru waktu lalu aku bahas yang palsunya itu. Eh, quartz ya movementnya. Kalau ini movementnya dia. Eh, automatic juga sih. Automatic. Automatic juga dia. Cuman bedanya, dia nggak ada uh, power reserve-nya ya. Entah ini automaticnya pakai yang apa, aku belum bongkar movement-nya. Tapi yang jelas, oh, udah mulai berani dia pakai automatic. Tapi tetap sih, dari segi physically juga udah beda. Jangankan pada dialnya ya, dari segi bezel aja, painting-nya udah off banget. Walaupun ini sebetulnya termasuk rapih. Warnanya juga udah salah Sama Tekstur dialnya ini yang paling kelihatan. Waktu awal ngeliat yang asli muncul Terus ngelihat yang ini rasanya kayak udah Beuh gitu aja udah meh Kalau orang bilang meh Dan model crownnya juga Nggak asik Warnanya juga off kalau NATO sih aku nggak bisa bilang uh, uh, gimana-gimana. Kalau NATO itu emang banyak pilihan ya. Bakalnya anyway ini oke okay juga sih udah dikasih gravir logo Seiko ya. Walaupun sebetulnya fontnya juga masih salah sih dan berantakan gravirnya. oke okay lah namanya strap aja gitu NATO. It's oke okay lah. Oke, okay. bu ini rotornya grafirnya juga kasar. Apa-apaan ini? Grafirnya juga kasar. Aduh. Movementnya entah ini pakai apa ya. Ditulisannya Seiko Time Corp tapi aduh ini sama sekali bukan Seiko ya. Terus di pinggir-pinggir sini yang biasanya ada grafir tulisan uh, limited atau serial number. Ini juga off semuanya. Off semuanya maksudnya uh, kasar sih. Ini sekali lihat aja kita udah tahu kalau ini feiko ya. Lumnya. Teksturnya, aduh, berantakan. Ya, walaupun kalau dilihat sekilas gini, orang nggak bakal ngah ya. Tapi, masalahnya ini walaupun kelihatan mirip ya, atau mungkin, bahkan mungkin ada yang bilang, kalau mirip gini nih, mungkin fake-nya, fake super ya, atau yang clone mungkin orang bilang, tapi tetap aja sih, ini nggak bikin aku tertarik. Sedangkan waktu, waktu itu ada teman yang pakai yang asli, aku tuh langsung yang... Wow, ternyata kayak gitu ya. Oke, okay, nggak usah basa-basi. Ini tadi udah aku kasih sekilas ya. Langsung aja aku buka yang ini. Nah, kalian pasti udah duga kalau yang ini aku bahas. Yang ini, yang ini pasti kalian tahu kan? Nih, boxnya aja udah beda, eksklusif, hard karton ya, dan logonya tetap logo Seiko 5 yang baru. Ada orang yang nyebut seiko uh, logo Superman ya. Atau logo Man of Steel yang baru nih ya. Nih salah satu ciri khas Seiko yang baru. Jadi nggak mungkin kalau Seiko ngelarin terus tiba-tiba... Li apalagi limited edition. Nih. Hmm. Boxnya eksklusif. Bentuknya kayak... Uh, gitar case ya, yang leather. Cuman gitar case kan bentuknya biasanya berbentuk shape gitar ya. Kalau yang ini bentuknya kotak. Oke, langsung aja. Hmm, hmm, hmm. Ceng-ceng hmm. di dalamnya juga ada logo Seiko 5 Dan ini Case nya leather ya, modelnya. Buat yang kalian belum tahu, Brian May itu gitaris legendarinya band legendary Queen, ya. Mungkin lu kalau yang belum tahu kayaknya yang baru nongol di tahun berapa gitu ya lahirnya. Tapi rata-rata orang udah tahu sih who is Brian May. Langsung aja aku buka. Hmm. Masih ada lapisannya lagi busanya. Dari sini aja kalian udah tahu kan warnanya. Stunning, stunning. Terus di boxnya di sini ada lapisan blue dru atau velvet. Terus ada grafir tanda tangannya Brian May di sini. aja nah, aku buka. Um. Oke, di sini ada manual book, which is walaupun enggak limited edition, kalian pasti akan dapat ini biasanya, apalagi yang automatic ya. Eh apa nih? Wah oh, ternyata ada medal ya. Nah medal atau koin ini bentuknya gitar. Ada inisialnya BM sama lambang eh, mahkotanya Queen. Oke. Okay. Terus ada tulisnya timepiece. BM Brian May ya, bukan banyak mau. Oke, okay. tulisannya Brian May Official Seiko Seiko Red Special 2020, dan di sini grafier uh, wajahnya Brian May ya. Di sini Seiko Brian May Official Red Special 2020. Hmm. Nice Nah sekarang Kita sampai di pembahasan jamnya Boxnya kita kesampingkan dulu Oke okay. Oke, dari sini aja dari warna dan kesulitan warna. Kalian udah bisa bedain sendiri, kan? Palsu asli, asli palsu, asli palsu. Ayo, bisa bedain gak? Harusnya bisa dong, asli palsu. <laughs> Oke, yang di sini aku pegang. Ini tadi kalian lihat sendiri, ini yang udah aku unboxing. Ini adalah versi asli dari Seiko Brian May ya. Dari warnanya aja dia ini udah kelihatan banget gradientnya Walaupun ada teksturnya sama kayak di sini. Ini juga ada bertekstur ya. Cuman bedanya ini teksturnya kayak kasar banget dan mentah banget. Kalau di sini, walaupun ada tekstur kayak woodnya gitu, tetap ini kayak bener-bener bahan uh, apa ya? Sistem pelapisan cat di gitar, walaupun ada teksturnya, dia akan dilapis lagi supaya lebih halus. Jadi kesannya serat-serat e, kayu gitarnya itu kelihatannya di dalam. Nah, Yang Brian May ini seratnya seperti itu. Kalau ini dilihat dari permukaannya, surface-nya itu udah kelihatan kayak kasar gitu sih seratnya. Jadi nggak ada lapisannya lagi dan warnanya dia lebih terang. Kalau dia ini warnanya bisa dibilang lebih ke merah hati ya atau deep red. Tapi kalau seandainya terkena cahaya dia emang kelihatannya lebih terang. Which is ini sebetulnya warnanya diambil dari warna gitarnya Brian May sendiri. Dan sebetulnya itu gitarnya dia custom sih. Itu gitar buatan dia sendiri. Nah, untuk pada movement di sini Seiko menggunakan movement automatic 4R35. Dia udah ada sistem hack and winding buat eh, nambah power reserve ya. Dan untuk Lum nanti aku juga akan eh, bikin video terpisah ya, perbandingan antara Lum yang Seiko dan Seiko. Nah, kalau bisa dilihat di sini di inner plating bezelnya juga di plating bezelnya ini atau plat bezelnya ini ini warnanya off dan nggak rapih sebetulnya dari segi kacanya juga nggak rapih bedanya di sini dia lebih rapih kacanya lebih sedikit ke dalam ya dan warna bezelnya di sini lebih solid walaupun nggak terlalu kelihatan off white atau putih terang ya seperti yang ini tapi dia kelihatan lebih solid dan pewarnaannya lebih matang oke di back case kita lihat hmm. uh. nah ini dia bedanya ya ayo apa ayo bedanya rotor di seiko original terdapat grafir atau logo Seiko 5 atau New Seiko 5. Dan di sini pada edge case-nya itu terdapat jumlah limited editionnya Beda sama yang ini cuman polos-polos aja. Nih ya. Ini bedanya. Yang kanan movementnya entah pakai movement apaan, yang pasti grafirnya juga kasar. Tapi yang di sini menggunakan movement built-in atau in-house movementnya Seiko. Jadi dari sini kalian udah bisa bedain ya. Dan di edge-nya, di sini edge backcase-nya, di sini polos aja, tapi di sini terdapat jumlah limited edition nya Anyway, ini hanya dicetak 9.000 ribu piece di dunia. Ya, ini dia bedanya. Dan kalau dilihat di sini, uh, untuk painting. Uh, um, Tanda tangan Brian, May kalau yang asli di sini lebih rapih ya, dan warnanya lebih gold. Jadi, kalau kelihatan dari pantulan cahaya ini, kelihatan lebih jelas dibanding yang ini, lebih off. Ini dia, coba dicermatin sekali lagi. Yang asli Seiko, dan ini adalah Feiko. Warnanya lebih terang, tapi nggak terlihat lebih eksklusif. Sedangkan ini, tahu sendiri, kelihatan lebih mewah. Dan terlebih lagi, Red Special ini sebetulnya sama Seiko dibikin. Uh, sedemikian rupa ya sampai uh, boxnya special edition karena benar-benar respect buat uh, Brian May ya, sedangkan ini kayaknya cuman hanya begitu aja dan terus uh, pada detail dialnya juga tulisan uh, grafir Seiko Five nya yang ini lebih kasar ya sama tulisan red special automaticnya lebih blurry dan kurang rapih dibanding dia yang komposisinya udah memenuhi estetika warna ya pada markernya juga ini terlihat lebih eh, rapih dot markernya juga lebih timbul dibanding yang ini lebih kasar serupa tapi nggak sama Serupanya mungkin dari modelnya, ya, tapi benar-benar off banget. Jadi, buat kalian yang lagi cari-cari atau yang lagi hunting tipe ini, pastikan lagi, ya, mungkin buat yang udah tahu, ya, udah tahu. Kalian mungkin nggak akan kejeblos, tapi buat yang belum tahu, hati-hati, jangan tergiur barang murah. dan untuk case ini Seiko juga termasuk rapih mana bagian yang brush dan mana bagian yang polish kalau ini dia nggak konsisten bahkan warna stainless steelnya aja kadang agak off dan di sini juga terlihat untuk e, baru kena cahaya lampu sedikit aja di sini, lumean nih. Kalau aku lihat e, langsung di sini, dia udah mulai menghijau ya, udah mulai nyala. Itu adalah salah satu ciri khas Lumia Seiko. Dia terangnya emang bener-bener e, bright banget ya, padahal dia belum sekelas diver. Dia masih baru sekelas Seiko 5, tapi Lumia adalah salah satu ciri khasnya dia. Sedangkan beda sama yang ini. Sepertinya silumnya ada, tapi ya, fakeo is fakeo, nggak bisa kamu kalian bandingin sama yang the real, seiko. Dari kejauhan sini kalian juga pasti bedain kan? Asli dan palsu. Dari shinynya nya cutting-nya, warnanya, semuanya udah terlihat jelas. Kalau orang bilang yang ini asli. Kita akan bingung. Kok Red Special Brian May warnanya gitu ya. So ini buat kalian yang lagi berburu ini. Hati-hati ya. Kecuali kalian mau ambil ini. Buat dengan tujuan eh, edukasi. Atau mungkin. Ya mungkin hanya untuk di. Coba dipretelin Buat belajar-belajar It's okay sih Walaupun sebetulnya aku gak saranin juga ya Kayak gitu Dan gue bener-bener gak nyangka waktu kemarin gue nemuin ini Bener-bener Unbelievable panda kaca juga kelihatan ya Perbedaannya Memang kalau dilihat sekilas, apalagi orang yang belum pernah tahu yang ini mungkin terlihatnya seperti wow gitu. Tapi setelah di head on, pasti kalian tahu. Jadi e, buat yang masih berburu ini, tolong sabar. Cari tahu dulu teman-teman yang mungkin beruntung memiliki ini. Kalian lihat dulu, kalian cermati sebelum kalian benar-benar itu beli. Dimanapun ya. Dimanapun kalian beli, pastikan cermati dulu yang asli seperti apa. Kalau teman kalian ada yang punya, mungkin kalian bisa lihat. Kalian cermati benar-benar. Baru setelah itu kalian hunting. Hati-hati. Nah, salah satunya juga yang... Vico sama Seiko ini di detailing fisiknya, ya. Kalau yang Vico, nah, lihat sendiri ini. Walaupun kelihatannya sama, tapi cuttingnya kalau diperhatiin nggak rapi, ya. Polis sama berasnya juga nggak eh, beraturan, terus warnanya juga ada sedikit perbedaan, sih. Dia nggak konsisten, ya ada yang polisnya di sini bening banget ada yang di sini agak burem terus kadang kayak ada sedikit kekuningan sih sekilas terus nih biasanya nih ya bezel rotating bezel ya hmm, kasar banget kasar banget deh ini sepertinya cuma 60 klik tapi beda ya 60 klik kalau yang asli biasanya nggak sekasar, ini sih ini kasar banget dan boom jatuhnya miring juga sih waktu di sini. Sekarang yang Seiko dia konsisten ya, semuanya polisnya rapih. Polis dan berasnya benar-benar konsisten, dia rapih. Untuk rotating bezelnya, hmm, 120 clip dan crisp. Pas banget, nggak terlalu berat, nggak terlalu lus, tapi pas. Dan pas banget jatuhnya presisi di tengah. Dan yang membedakan lagi. solid tanpa ada suara yang aneh-aneh yang ini seperti ada suara yang kendor di bezelnya Oke mungkin so far ya diantara yang Veiko dan Seiko mungkin ini adalah yang bisa aku bilang lumayan bagus ya tapi tetap sih sebagus-bagusnya Fake is a fake Tetap ada selalu ada kurangnya And Seiko is Seiko Fake is a fake -o. Fake -o is a And Seiko is Seiko Solid Gak ada rongga lagi Untuk pergerakan di bezelnya ya yang ini dia masih sedikit ada goyang-goyangnya sedikit gini. Jadi kayak ada rongga gitu sebelum dia melakukan klik ya. Ini yang menjawabkan dia punya suara kayak gini nih. Kendor. Oke sekian dulu pembahasan dari Seiko Red Special Brian May. Veiko versus Seiko. See you on the next video. Bye.